Hei, hey, hey, hey. yo, Welcome back again! Kembali lagi bersama adiknya, loh.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 gampang pecah di, pe di, di pecah gampang pecah di luar ya bosku alias crot di luar ya bosku wow anjir anggurnya mantap sekali bosku jos jos jos semongko Nih, semongko pisang itu koteka itu Wih, mantap sekali biji flare eh biji flare <laughs> biji anggur ya eh just banget jas, jas, top Marco tapi ya bosku biji player lagi <laughs> oke okay. kita sebat dulu ya bosku jangan lupa kita sambil santui-santui aja spinnya kita rokok dulu ya sebat dulu jangan buru-buru langsung aja oke okay, bosku apa kabar kalian semua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 Bikin tahu tolong komen dong di kolom komentar ya bosku ya Bikin tahu ya Oke bosku jangan lupa juga di like komen dan subscribe nya ya bosku ya Komen sebanyak-banyaknya yang <tuh> <tuh>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 belum pernah coba buat akun di situs yang nih ini, ini lu silahkan aja langsung coba ya bosku ya karena situs ini benar-benar gacor ya bosku ini benar-benar gacor, gak ada ampun nih ya, bosku pokoknya ya lu bisa lihat sendiri dari video-video gue sebelumnya ya ya paling gak gocap-gocap mas tiap hari dapat ya bosku ya ya tergantung elunya aja sih gue sih orangnya ya sabar aja gak perlu jangan barbar ya Enggak suka barbel, bar gue kadang-kadang aja itu, itu pun bisa dibilang satu banding 100 kali ya dibandingin gue main biasa yang gue, gue lebih sering main biasa aja gue nggak suka barbel -bar karena itu duit cuy, <tuh> itu bukan main-main ya, dan gue nggak nyari duit dari apa dari permainan ini gue jadi hiburan aja bosku ini hanya sekedar hiburan buat kalian ya bosku, supaya.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 Oke right, bosku ya jangan lupa ya di subscribe bosku. Bagi mau gabung juga di grup gua Di sana kita berbagi pelengkap, yang jam gacor tergerter, cok. FTP FTP terbaru tergacor terupdate setiap harinya bosku. Linknya di mana bang? Di tentang channel bosku. melimpah di sana linknya udah gue siapin semua ya. Mau link untuk gabung dah.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 Gabung ke grup ya, Nanti gua kasih tahu di sana juga banyak kok adminnya. Cukup bisa siring-siring aja. Langsung aja kita tanya-tanya di sana. Pasti dijawab, pasti dijawab kok, Bosku. Jangan ragu jangan galau, jangan gelisah, guna enggak Langsung aja gabung aja ke grupnya, pasti kita balas Bosku. Mantap sekali, Bosku. Mantap sekali. Gua enggak lo. Anjing, demi apa? Ha? Anjir, maksudnya coy, maksudnya, maksudnya, oh, my god 100 bosku, sensusion, anjir, anjir, demi apa? Demi apa ini, demi apa? Bonggol di 100 nih, bosku, demi apa? Demi apa? Mantep banget, jos, jos, jos, sayangnya ya sayangnya gua cuma beli di Rp40.000 bosku ya coba aja gua beli di bed gede ya bosku ya sepuluh 10000 gitu ya <gih> eh kalau beli sepuluh ribu gua beli satu juta dong ah jangan ada ya. oke okay, kita ini aja kali 100 bosku connect bosku auto connect mantep langsung langsung crot di luar eh di luar di dalam ini ya bosku ya gila bomnya kali 100 boy Hmm, mantap sekali, Boy! Mantap sekali, jus-jus Marco! Jus, top-top Marco! bosku, mantap sekali! Jus, jus, jus, jus, uh.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 kita coba-coba ya bosku. Jadi disamakan aja mindsetnya sama gue bosku. mindsetnya itu pokoknya wih adih bom kali 20 bangke Gila bom gede-gede banget gila sumpah. Tadi kali 100 tuh konek lagi mantap sekali enggak tuh. Terus walko, terus top marko, top bosku gila. Bomnya mantap nice banget sumpah Nice, nice, nice, nice, nice banget sumpah Bomnya nice banget sumpah Bomnya nice, nice banget sumpah Asli nice banget Alright bosku mantap sekali bomnya Bu Ijo jadi Ijo lah jeli apa-apa itu Permen atau jeli lah tau lah